Halo sahabat Zodiak 48 kembali lagi berjumpa ke saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang empat Zodiak yang sukses jadi jutawan bahkan miliarder serta mempunyai banyak harta di tahun 2021 namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar Zodiak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 yang sukses jadi jutaan bahkan miliar di tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kenisannya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat ramalan zodiak yang sukses jadi jutaan bahkan miliar di tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kenisannya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah lain offshore ataupun sembilan pedang untuk sudut yang pertama yang sukses jadi tahun bahkan miliarder serta banyak harta di tahun 2021 adalah seseorang yang bersedia libra di sini digambarkan seorang libra merupakan sosok seseorang yang punya banyak mimpi yang dimana dia akan mewujudkannya di tahun 2021 dan di sini seorang libra akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang dimana hasilnya akan berdampak positif kepada kehidupan dan seorang Libra akan mendapatkan kesuksesan di tahun 2021 di dalam kategori mewujudkan mimpinya dengan tenaga sendiri dan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Libra akan berbuah manis di tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah naik upward secara umumnya kenaik obsori berarti seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, dan seseorang yang dekat dengan seorang libra sendiri dan di sini menggambarkan seorang libra mendapatkan kesuksesan di dalam kategori menjadi jutawan bahkan miliarder dan serta mempunyai banyak harta di tahun 2021 dengan usaha yang ia miliki yang didukung oleh seorang sahabat kerabat serta pasangan libra sendiri dan untuk kesimpulannya adalah di empress secara umumnya di empress itu diaplikasikan seseorang yang memelihara, seseorang yang berpengaruh dan seseorang yang memberitahu. Dan jika kartu di empress kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang libra mendapatkan kesuksesan di dalam kategori menjadi ditawan bahkan miliarder serta mempunyai banyak harta. Yang dimana di sini seseorang yang memberikan masukan motivasi serta yang mempengaruhi kepada seorang libra untuk berjuang adalah seorang pasangan keluarga bahkan seorang sahabat diubah sendiri tentu zodiak yang kedua adalah six of cup ataupun enam piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer akan sukses jadi jutawan bahkan miliarder serta mempunyai banyak harta di tahun 2021 di sini digambarkan seorang Cancer suka berbagi kepada semua orang, suka berbagi pengalaman, suka berbagi cerita, dan suka memberikan solusi kepada orang lain yang dimana sini mengajak orang lain untuk sukses bersama. Dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Cancer akan menerima sebuah kejutan yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan serta keuangan seorang Cancer di tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya, Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, yang dimana di sini menggambarkan seorang Cancer akan sukses jadi jutawan bahkan miliaran tahun 2021, yang dimana di sini seorang Cancer sudah berbagi dan itu menjadi pembuka pintu rezeki yang didukung penuh oleh seorang pasangan Cancer sendiri. Dan jika kartu di-empes kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua, di sini menggambarkan seseorang yang mempengaruhi seseorang yang mendukung yang bersifat seorang Cancer dalam mencapai kesuksesan adalah seorang pasangan Cancer, yang dimana di sini seorang Cancer akan membuka pintu rezeki dengan cara suka berbagi kepada orang lain. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Ten of cup ataupun 10 Piala. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio. Di sini digambarkan bahwasannya seorang Scorpio akan sukses jadi jutawan bahkan miliarder serta mempunyai banyak harta di tahun 2021. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Scorpio akan mempunyai rezeki yang dimana rezekinya adalah seorang anak dan seorang Scorpio akan mendapatkan keturunan di tahun 2021 di sini juga digambarkan seorang anak merupakan harta yang paling berharga kepada seorang Scorpio di tahun 2021 dan di disini juga bisa digambarkan bahwasannya seorang Scorpio akan membuka pintu dengan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana di sini seorang Scorpio akan sukses jadi jutawan bahkan miliarder di tahun 2021 dan untuk sebuah energinya adalah Kenaik of Cup secara umumnya Kenaik of Cup itu artikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya serta seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan di sini menggambarkan Seorang Scorpio akan sukses jadi jutawan, bahkan miliarder, serta banyak harta di tahun 2021, yang dimana di sini seorang anak merupakan golongan harta seorang Scorpio di tahun 2021. Di sini seorang Scorpio akan mendapatkan tawaran pekerjaan ada seseorang yang sangat dekat dengan Scorpio, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan seorang Scorpio sendiri. Dan jika kartu BNPES kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio mendapatkan dukungan dari keluarga mendapatkan motivasi dari seorang keluarga serta mendapatkan sebuah pekerjaan yang sangat besar dari orang-orang terdekat yang sangat dekat dengan Scorpio sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah 8 of Swords ataupun 8 pedang untuk zodiak yang keempat yang sukses jadi jutaan bahkan miliar serta mempunyai banyak harta di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Virgo disini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang gigih, pantang menyerah di dalam berjuang dan berusaha, serta mengorbankan semuanya di dalam kategori memperjuangkan karir dan pekerjaan serta kehidupannya. Di sini tidak jarang ditemukan bahwa seorang firgo akan merasa terikat, merasa terbebani di dalam pekerjaan yang ia geluti, dikarenakan di sini seorang Virgo bekerja secara sendiri, ide sendiri, cara sendiri, yang dimana di sini akan menghasilkan kesuksesan, serta disini seorang Virgo akan dijuluki seseorang yang jadi ditawan bahkan miliarder dan mempunyai banyak harta di tahun 2021 perubahan hidup akan dirasakan oleh seorang Virgo yang dimana semua mimpinya akan bisa ia wujudkan di tahun 2021 dengan ide serta kerja kerasnya sendiri dan untuk support energinya adalah Page of Cup secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan Seorang Virgo mendapatkan kesuksesan dalam kategori sukses menjadi jutawan bahkan miliarder serta mempunyai banyak harta dengan ide cara sendiri kerja keras sendiri yang dimana sini seorang Virgo melakukan itu semua dengan dukungan dari seorang anak apabila seorang Virgo yang single ia akan mendapatkan dukungan dari seorang anak saudara dan apabila seorang Virgo yang sudah berkeluarga ia akan mendapatkan dukungan doa dari anak sendiri dan di disini seorang Virgo mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak ataupun keluarga Virgo sendiri dan jika kartu dienkels kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok yang sangat berpengaruh kepada seorang Virgo adalah keluarga anak, yang dimana di sini seorang Virgo menjadi semangat dan terus fokus di dalam kategori kar dan pekerjaan untuk mendapatkan kesuksesan menjadi jutawan bahkan miliarder ataupun mempunyai banyak harta di tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan, Empat zodiak yang sukses jadi jutawan bahkan miliarder serta mempunyai banyak harta di tahun 2021 adalah yang pertama, zodiak Libra. Yang kedua zodiak cancer, yang ketiga zodiak scorpio, dan yang keempat adalah zodiak virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiac yang sukses jadi jutawan bahkan miliarder. Saya mempunyai banyak harta di tahun 2021, semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Nah, akhir kata saya ucapkan wassalam.